Halo Assalamualaikum teman-teman Kali ini kakak menemukan harta karun Wadidaw Mainan berlumpur teman-teman Ada apa aja nih teman-teman Wadidaw ini sepertinya eksapator ya Wow Ini apa ini teman-teman Banyak sekali lumpurnya Wah kita harus membersihkannya teman-teman Lihat, lumpurnya berwarna biru Wah, ini mobil-mobilan teman-teman Oke, kita ambil teman-teman Apalagi ini Wah, ada lagi satu lagi teman-teman Oke, kita masukkan keranjang Wah, tebal sekali lumpurnya Oke, kita cari air bersih Ini dia air bersihnya kita akan mencuci mainannya, teman-teman. Wah, mana dulu nih yang mau kakak bersihkan ya. Yang ini dulu nih. Wah, ini sepertinya kakak tahu ini mainannya. Wah, banyak sekali lumpurnya. Kita mau cuci, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, airnya menjadi biru, teman-teman. Ayo -teman. kita bersihkan lagi. Ini sudah terlihat. Ternyata ini mainan bus, teman-teman. Oke, sudah bersih Kita mau ambil ya teman-teman Kita simpan dulu mainannya Oke, sudah kita cuci Kita simpan dulu Kita lanjut lagi Kita bersihkan mainan yang lain lagi ya Kira-kira ini mainan apa teman-teman Apa -teman? ini Bersihkan Uang lunturnya Buang daun. Aku tahu ini teman-teman Ini mobil apa Ini mobil dump truck Apa ini Oh ini kepalanya teman-teman Ini terlepas Oke nanti kita pasang ya teman-teman Kita ambil dulu Kita simpan dulu Nanti kita bersihkan lagi banyak kelihatan seperti baru Hii, Seru Oke lanjut teman-teman Kita mau ambil yang mana ini Oke kita ambil yang ini ya teman-teman Ini apa ini ya Penasaran sekali nih aku nih Kita bersihkan dulu lumpurnya Oh warnanya merah teman-teman Wadidaw Ini mobil pemadam kebakaran teman-teman Kalian hati-hati ya teman-teman Kalau sedang bermain api Karena takut ada kebakaran Oke mainannya kita simpan dulu Lumpurnya banyak sekali ya teman-teman Oke kita bersihkan lagi Mobil apa ini teman-teman ya Pasaran ya apa nih Nah, aku tahu ini mobil apa ini. Ini sepertinya mobil molen, teman-teman. Sudah kita cuci. Kita ambil, teman-teman. Kita simpan. Kita lanjut lagi ya. ya apa lagi ini, teman-teman? Aku sepertinya tahu nih. Ini seperti mainan eksapator Wadidaw Benar ternyata teman-teman Ini mainan eksapator Teman-teman Ya apa yang suka lihat eksapator? Kakak juga senang ya, teman-teman. Adik-adik, Kakak senang sekali kalau lihat eksapator. Oke, udah selesai, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video, Kakak. Terima kasih sudah temenin Kakak membersihkan mainan. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Jangan -teman. juga kandang loncengnya. Semoga kalian suka ya video, Kakak. ya. Oke, Kakak mau lanjut? bersihkan mainannya muka kagosok-gosok ini supaya lebih bersih lagi